Makuli kolaka kalau sudah diciptakan untukmu, nanti ia putarkan maka pasti tidak akan luput dari. Kita. Kalau lepas dari kita, pasti tidak kita.